dong produser sudah mulai dicolek-colek oleh teman SMG dan R7 terus terusan mengawal guys kenapa nih link kadang ada yang bikin DHS, DHS. Ada DHS. kadang nggak ada yang bikin Warriors nah itu merupakan upaya dari Brave Fighter ada lagi di bagian belakang Rio yang dapat nah terima kasih mati. Nah, si mati cowok. Kaki Kaki lembut depan, dan Lanzelor Lanzelor kalah. mati nih, Kayak namanya lembut. Tapi orang akan mengajak langsung. bisa kan juga mati. satu terakhir. Hilang sudah untuk nya Anime mana? Si sengganya Jadi sampahnya lancar mulai datang dikeluarkan dalam bahaya satu terjadi Siwin ini kayaknya w. Y. seperti dia, dia masih Apa belum ya, Bunuh dia Bang Inggris, Bang Inggris. Inggris. Mulai Ya, juga harus Real anak parkour link baru saya masih nempel di kepala Yo, ada beberapa informasi masih didapatkan tapi lapu-lapu di atas sana daranya nggak begitu banyak lagi one -one yang mencoba untuk kabur ke bagian belakang ada agisnya, juga, mati. begitu aja tapi dong. lawan yeah. Ya nah. Nanti, nanti, ada Sudah kejana. gua duga. Sudah gua duga. bakalan digituin ada bos dan juga <laughs> membuahkan satu poin kill. Ini gila sih dari alpok. Sudah alpok. Saya, alpok. Alpok. Alpok. Alpok. saya duga perkarangan dia gitu Tapi dia benar-benar langsung dengan softin pois. secepat itu mekanik yang dimiliki. Alp oleh Albert, sehingga dia masih berhasil selamat dan berhasil melakukan recall-nya. Iya, plus tadi kayaknya makronya yang jalan tuh, kolius ya dia tahu mungkin kalau dia masuk jauh terlalu dalam lagi. Kena nih, gue pergiin jarak aja untuk ejelanya. Ejelalah yang menjadi sang... Ada pedang di situ, one one nya mau, ini nggak mau menjauh dari pedang Oke, udah ada dua, enak banget udah. Ini lagi ada, nya pertempuran terus Ini yang ini penting dari pertempuran tapi ada Aegis yang kita <gasps> akan nopi <aplikasi. laughs> Wow, wow. pagar rumah yang mereka miliki belum belum spoil ada nice nice guys berarti kayaknya belum belum di ada men dibuka begitu aja mundur sudah sedikit oh. ternyata tapi untungnya masih ada, Ih, ada Mata, tapi, langsung dikeluarkan dan selamat <tis> sudah bahkan Nub juga enggak kena flame tadi para 40 tipu menghadapi beberapa pagar betis kayak ada di pedang Pipi e kayaknya -kaya... Injela tapi masuk kan or adalah alat seorang Injela ya mati nggak jadi MVP dong ya jalan jalan, kan? oh. Jalan. Oh. teguh tapi sekarang menyusul sudah obok mati pun kembali masuk bisakah mereka mendapatkan satu poin lagi dari game yang kedua. Tunggu nih, antara tunggu sama pin, lihat, hmm. tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Yang tunggu. Ya, enggak kena tengah. Tapi, tapi dia masih bisa masuk ke dalam. tapi, Uh, merekayasa nih kejadian yep. MPL season 6 ketika wanwannya Albert berhasil melakukan defend. Oke, okay. <laughs> ternyata fakta berkata lain, fakta berkata lain. Tidak bisa mas oh, Inggris. Kena efek slow, nggak bisa lompat karena nggak ada yang ditembak. Dia jalan hmm. kaki Dikelarkan dengan point blast. Salam dari Acil, Acil. Salam dari VL juga. Salam dari sekali. Salam <laughs> dari Saiko <laughs> <Psycho laughs> juga. Salam dari mana? Tertawa. Ayo, salam semua. Salam. Salam, salam. salam tunggu cok. Salam, salam dari Kolio, salam dari Surabaya. Ya. Salam dari eh uh, R kita di kiri apa kanan? Hey, hei, hei, hey. Ya, ada R7. r berbeda ya sama R-nya. Nah, nah, nah itu dia nah. lompatan waduh. Di Nah itu dia, itu dia, itu dia, itu dia momen itu dia momennya. Yes. Wah. wah, mati mati mati. Mantap. Nice. Nice, nice bar, kasih tomber. Tambahanannya Kasih tomber lagi, bar. Tosong Us, wah ini kalau link yang dulu sih Alberci. Si... Tidak oh, ternyata kalau untuk Kalian pikir guys, coba kalian bayangkan kalau misal ini itu link yang dulu gitu loh. Yang belum di nerf balik apa lagi oh, iya, waduh ada ulti deh ada ulti deh nice, <tuk> nice banget <tuk> uang uang nice banget ya ada Albert Albert Albert marah besar guys Albert marah besar Oh. Oh. Oh. Albert anak ditangkap belum lagi bagaimana yang diberikan juga oleh pemain yang lain. Ya anjing. kemarin dua hari yang lalu conga. main link malam-malam gak bisa kayak gitu, guys. Dia naik gunung terus turun lagi. <ruins>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 Kombinasi dari Finn dan juga Albert membuahkan satu poin kill. Ini gila sih dari Albert. Bagaimana cara perhitungan dia? Walaupun Gunungan orang udah pakai Aegis tapi dia benar-benar langsung ya, secepat itu oh, ini Albert, segeri segeri Albert, banget cok, berhasil, itu, itu anak. Iya. Tadi kayaknya Anjing lu masih biasa. kecil Oke masih bisa defy ground ya dari SMG nah, kita lihat di sini. Masuk. Masuk, oleh Albert, Albert, Albert, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Ingat, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, agak Bob, Bob, agak Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Inget, ingat, ingat, <tut> Biar hey, nanti juga harus Bisa sekalian teman, Udah. Mati Mati Anjing anji. Eh anji. anji. e, Sudah bar, bar. Anji. Ah, Itu, itu cok, yang yang bisa, bisa dari link oh, Cuma adali itu adali doang kok Yang nggak bisa dari link Cuma itu doang Tidak bisa terlalu dalam Terkena emang kita harus Mengingat Itu Anjing Terkena kita emang Harus mengingat Daratan ya Ya Ya emang penanganan game yang kedua, namun one one nya dengan pemain bangrading Wih menjadi eksekutor menghilangkan satu terakhir tembak lagi. ini in Kita tapi ternyata dia masih bisa dis, masuk ke dalam. mau um, digoreng goreng, -goreng, yang yang goreng dulu, cok. gg tanpa wow wow wow. Albert. mungkin dari SMG ingin mencoba untuk. perkayaan anjing cok. Albert ini apa ya guys? apa sih lling lu ini apa sih Oke lu kayak mana? secara main gua lihat kayak biasa aja, cok. Kenapa ngeri oh, banget, coling itu Kena efek slow, nggak bisa lompat karena nggak ada okay, yang ditembak. Salam dari Erici. Oke, okay, ya, dari kita. Acil kita lanjut lagi oke kita lagi sini r7 sudah berada di paling depan dan kita lihat turtle berhasil diabadkan oleh albert akhirnya ya guys ya dan kita lagi sini albert yang dimasukin sama Angela dari biji gelantungan kapten kita langsung berantakan debat segalanya terlalu gila dan terlalu cepat dia masih bisa kabur kan tidak ternyata kan untuk kali ini satu poin terakhir bisa dikejar hilang sudah untuk landlord-nya tadi langsung kayak enggak bisa kabur tapi tiba-tiba network udah kesusul lagi ya guys guys guys baca para biji alien ini r7 ini emang belum bisa terkena disapret lagi sama lajotnya mati dong ah nice banget <laughs> nice banget eh mati tuh <laughs> mati tuh mati tuh mati tuh nice uh, cakep banget dah kita lah sudah ada Albert jadi basket sama Angel lain di SMG sudah berani bermain api melepas Lee ke arah Alberto ya guys ya biji buruk dia guys waduh udah sekarat aja masuk lagi si Albert guys guys, guys, guys. Waduh mantap Gak ada paniknya dari teguh nice banget digoceng-goceng Joy biji keteguhan dia guys ya waduh teguh hampir mati tapi sudah ada Albert aduh ada Aigis waduh Albert sih gak ada puasnya guys main-main ling si gila dia sumpah aja. Wajib. wah gila cowok Albert tuh apaan sih memang diberikan oleh Albert wah parah Tengah co Albert sih sumpah main linknya parah guys anjing anjing gue Gua yang lumayan apa ya bukan lumayan sih maksudnya ngerti link juga lah guys ya gue tuh gak ngerti guys dia tuh main link stepnya kayak gimana co aneh banget ay. wah gak bisa sih gak bisa cepat banget clear ya guys terlalu cepat clear ya guys ya oke, oke ini kayak bakal nunggu ke arah lord selanjutnya lagi sini tapi kita lihat Albert udah di dalam. Albert, waduh, tuh gila, cepet banget gak kena flame juga ya, guys? Ya udah gila, cok. -co, kita lihat, bawahpun. pun. Berhasil ben -ben dikomit sama para pemain RRQ uh, ngekill buffnya itu gak cepet-cepet, guys, supaya lama gitu waktu buff dia. <tion> Badai, batil daya, batil, batil daya. Aduh, batil daya muter muter naik sih ya, dapat mati. Wah, wow, gila, Albert kalian liat tuh ya, Albert tuh ya, guys, ya. Waduh, gila, coy, Aduh, Albert mati, astaga, kenapa Pakuito dia cocok. Aduh, Pakuito nyengelok Albert, guys. Eh, Finnnya mati tuh, Finnnya mati. Aduh awas, awas, awas. Oh nice, tuh, banget, tuh. Smad, sumpad, sumpad. Orang nice banget, Nice semangat, Si ya mati ya guys, cakap banget. sih, sih, Skylar. Aduh ngapain sih Skylar? gua tabok juga lu. Wnco aduh ya ampun, nice semangat. Wanu aja juga mati. Wah, oke lah berarti RRQ fix oke, masuk ya, semifinal ya guys ya mantap ada lah Ada M3 ya. cok ada M3 M3 kan ya Woi, adalah adalah adalah. guys. udahlah guys. Gua sebenarnya kalau udah <�ir> Gua sebenarnya tuh kok eh eh James takut nurunin Sasa. <murna>: Mas, du, kah, do. Gas ah, ah, ah. nah, wah, wah, dot Wahyu. Wah, yeah, eh win. Nah, nah, Apa? gak tau tahu. Iya. eh Pai, gua mau tanya nih Pai. Dikasih Eleksa berapa juta sama Rafatar? Gimana Pada fotonya duitnya di kita. samping? Ngerti, <gurla> ngerti, nah <sukfeed> mula. Mula. Mula. ngerti. Gue yakin ini SMG, ini juga kayak, kayak, kayak EVOS juga ngasih ngasih ROPE dan juga psycho yang hampir aja dia main sembarangan lewat langsung dikagetkan dengan karena wih deh jigler jigler karena helmnya masih preman rank nih bos senggol dong eh mati lagi longtong caranya lagi wih wih tuh lihat telinganya coba lihat tulingnya enggak ngerti Jadi, sedikit bebas tapi untuk masuk ke belakang sendiri aja bakal menghadapi beberapa pagar mati ada Albert Oke mati mati ada satu Gue, gede gue, gue, Bang Inggris bang inggris ya di end ya di end iya gue, gue, gue, gue, terotok gue, gue, gue, gue, gue, gue, guys gue, guys gue, guys Dadah, nah, ente, ente, ente, ente ini camat bukan, bu, camat bukan, bukan sembarangan camat ya, guys. Dir, walaupun diriku mengcamat sekali main, membantai, guys.